Baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kembali bang bangunin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih, persahabat yang sebenarnya DLSD dan kakak Bilar Sebelumnya persahabat kita lihat persahabat ya tentunya kita dihebohkan banget ya Tentu DLSD kakak Bilar punya rumah baru masya Allah Alhamdulillah semua fans bahagia Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, berkah dan barokah untuk idola kisah yang kita. Amin. Ya robbal Alamin. Dan tentu bersahabat ya, kita lihat di postingan ini. Tentu kakak Bilar dan dedek Lesti Kejorah menikmati banget ya, bahagia banget. Saat tentunya menikmati suasana rumah barunya. Dan tentu kakak Bilar dan dedek Lesti Kejorah itu membelinya. Ini mencarinya bersahabat ya, di... Oris Property Perhatikan jauhan IGsnya nya semalam Di akun Oris Property Ini mengunggah sebuah postingan foto Suasana di dalam rumah Yang persis dengan Postingan di IG nya Pak Ferry Persahabat ya, wow Sudah terjawab di persahabat ya Untuk harganya juga bukan kaleng-kaleng Mudah-mudahan saja selalu berkah Barokah untuk lesti Dan Rizky Biller dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari akun sendal putih Hanskor bilar ini mengunggah sebuah postingan komentar sekaligus cerita dari salah satu fans Leslar persahabat ya saat mengomentari postingan kakak bilar ketika Odewi kusurabaya persahabat ya kita lihat nih dari akun Yulianto underscore Endah ini menceritakan tentu kekiutan kemesraan yang disuguhkan langsung dari idola kita secara langsung bersahabat. Ya, di sini Yulianto Endah mengatakan, "Ini dimana matanya bagus banget. Kemarin ketemu di bandara Juanda, waktu masuk toiletnya kantor Angkara Pura. Karena mereka naik PJ, mereka emang bener-bener mesra banget waktu ke toilet. Bilar ikutan masuk karena khawatir, 'Lesti, kenapa-napa?' Soalnya emang toilet bandara kebetulan ada beberapa perbaikan." Matanya Lesti itu kayak mata boneka bagus banget dan saking excited Ketemu Bilar sama Lesti, nggak ada satupun petugas Angka Sapura yang minta foto karena emang privasi banget Dengar Bilar bilang sini tangannya, terus dilap tangannya pakai tisu tercium kening semua satu kantor pada Wow, luar biasa masalah jadi kita lihat juga Ini cerita selanjutnya nggak cuman itu mereka emang good attitude banget selalu senyum terus ngangguk gitu waktu itu karena di depan kita gitu bilar tuh persahabat ya bilang gimana punggungnya sayang sambil elus-elus terus diciuming gitu pipinya masya allah bener banget persahabat ya bilar itu sesayang sama Lesti kejurah, kerudungnya dibetulin, wajahnya dipandangnya sambil dikit-dikit cium Waktu nungguin Mas Gilang izin terbang PJ-nya Waktu kayak berhenti beneran, tapi asli Gak ada yang motokin, gak ada yang minta foto Jadi mereka enjoy banget gitu Saya aja sampai tangan keringetan saking nahan banget Pingin teriak Norak katanya tuh Masya Allah dia membaca cerita langsung dari salah satu Penggemar Leslar nih persahabat ya Mudah-mudahan saja Lesti dan kila selalu harmonis Dan selalu tampil romantis Sehingga membuat emak-emak Leslar Pada baper nih persahabat ya <laughs> Ini heboh banget Di warga konohan khususnya emak-emak Yang selalu baper melihat Keromantisan dari Lesli Dan Rizky Bilas ada Kalimantan juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Ini baca aja langsung kebayang. Terus baper ya Allah nih coba bikin standar suami makin naik aja. Pengen gak kalian punya suami begini ngaku kalian yang jumlah langsung doa Semoga calon suami kayak kakak Tuh, mesti banget ya Pagi-pagi diajak yang romantis yang sebenarnya Tuh, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga banyak komentar yang diberikan Ada komentar dari akun Triutami38 mengatakan Waktu ke Surabaya itu kalian? Iya, pastinya persahabat ya, mudah-mudahan saja Tentunya Lesti dan Binla selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu memberikan kejutan-kejutan baik bahagia untuk kita semua. Warga Konoha, amin. Dan selanjutnya juga persahabat ya, Mbak Wimin akan menginfokan kembali, jangan sampai lupa kita untuk mendukung Dede Lesti di acara. Dan Indonesian Award 2021, karena Dede Lesti masuk nominasi persahabat ya, kita wajib dukung, caranya harus vote Dede Lesti. Di aplikasi video juga bisa persahabat ya Yuk dukung penuh mudah-mudahan dengan LSD bisa memborong piala Di acara IDA atau Indonesian world 2021 yang akan hadir di indosiar Dan tentu kita lihat juga keunggangan IGN-nya Papa Rich persahabat ya Kita juga mendapatkan bocoran bahwa bakal ada tentunya kolaborasi Leslar persahabat yang kita lihat nih ada sebuah pertanyaan sebelumnya konten bareng Leslar pas di Turki ada nggak kok? ya ada dong tuh jawabannya dengan luar biasa ya ada dong nanti tayang di channel YouTube ko best traveling itu channelnya Raja travel tuh persahabat ya kita akan disuguhkan vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar dan dalam postingan Papa Rich ini, kita salvo tidak didaklasin kakak bila perhatikan baik-baik persahabat -baik, ya Tuh yang lagi dirangkul yang Bang Mimin uh, kasih tanda panah tuh persahabat ya Masya Allah banget nih memang idola kita beda banget sama yang lain Selalu aja menjaga vitamin bahagia untuk kita semua dan kita lihat juga Tentunya, momen video yang diunggah oleh Papa Rich Persahabat, ya masya Allah. Mudah-mudahan setiapannya di-up, tentunya kekiutan yang ada di Turki, Persahabat. Dan kita lihat juga, jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara cinta Abadi Leslar ini spesial Baby Moon Leslar ke Turki, Persahabat, ya hari Minggu. Tanggal 7 November 2021, tepatnya jam setengah 2 siang, 13.30 waktu Indonesia Barat tayang di ANTV yuk kita dukung penuh karya-karya terbaik dari Lesland Entertainment ini romantis banget ya melihat fotonya aja sudah baper apalagi tayangannya pastinya kita tentunya bahagia senyum-senyum sendiri pastinya wow <guluh> mudah-mudahan persahabatnya kita juga mendapatkan ciri vitamin manja di pagi hari ini tetap stay tune to, dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya